Yang mana menginfokan untuk kita semua sebagai fans sejati Leslar Wajib nonton acara sinetron JWB babak kedua persahabat ya Iqbal akan muncul malam hari ini Jangan sampai ketinggal persahabat ya untuk menyaksikan sinetron JWB babak kedua Dukung terus untuk karya-karya yang selalu dimindaki oleh kakak Bilar Mudah-mudahan persahabat ya Tentu kita sebagai fans sejati selalu mensupport mendoakan yang terbaik buat Lesti maupun Rizky Bilar dan selanjutnya kita lihat juga persahabat yang mana ada sebuah postingan fotokit Masya Allah Si cantik dedek Elasti Kejora ternyata lagi temani suaminya lagi syuting persahabat ya Masya Allah <tuh> Luar biasa kecantikan yang tentu membuat kita semakin bangga dan bahagia kepada dedek Elasti Kejora mudah-mudahan selalu sehat dan selalu bahagia Amin Unggian tersebut dipasang kembali oleh Leslie Lesti biar galeri underscore sahabat ya yang mana tentunya di sini ada kalimat caption yang dituliskan "Nemenin suami kerja dulu cek Masya Allah Bunda ya coach morning spelling katanya tuh Masya Allah ya cute banget di captionnya dan dalam postingan tersebut banyak sekali komentar Banyak sekali respon dari para fans Yakni dari akun instagram Todayus underscore love mengatakan Tipomu sungguh sangat keterlaluan Katanya tuh persahabat luar biasa banget dari fans sejati Lesnar ini Membuat kita bahagia dan selalu bangga persahabatnya ya masya Allah Luar biasa apalagi melihat kecantikan dari Dedek Lesti Kejora Dan selanjutnya juga Persahabat ya, perhatikan masih Unggahan di akun instagram yang sama Tentunya di sini memposting sebuah postingan foto cantik Dedek Lesti Kejora Di dalam postingan ini Dedek Lesti Tentunya lagi selawatan Persahabat ya, dengan suara yang Sangat indah, di sini kita Dengarkan selawatan Dedek Lesti Kejora Allahumma wa Masya Allah Tentunya suara yang sangat merdu dan indah Melantunkan solawat membuat kita semakin bahagia para sahabat ya, mudah-mudahan Doakan selalu untuk dedek les Kejora Selalu diberikan kesehatan Dan banyak sekali pujian Banyak sekali dukungan dari fans sejati Salah satunya dari akun Desi Anuskor Lucia di situ mengatakan aku yang non Muslim dengar ini adem banget, candu banget suaranya diulang-ulang terus, masya Allah, persahabat ya dari agama lain saja di sini menyukai dengan suara indahnya di Elsi Kejora ketika melantunkan solawat indah, persahabat yang mudah-mudahan. Banyak yang support, banyak yang sayang, dan banyak yang sekali mendoakan terbaik untuk Dede Lesti Kejurah Untuk berikutnya juga perhatikan persahabat yang terbaru dari Kak Nova Yang mana Kak Nova lagi otw di dalam mobil persahabatnya Masya Allah Dan tentu kita mendapatkan kabar bahagia juga bahwa Kak Nova dan keluarga ini mau ke tempat Tante Lesti katanya ya, Masya Allah banget diposting oleh akun Sabaroteing Underscore Leslar. Kaliman Kebsen pun dituliskan, Pengen ke rumah Tante Lesti dan Om Kiski di mana tuh di rumahnya. Hihi, -hi, ini perempuan kedua yang pakai Sasuke ya, Masya Allah luar biasa persahabat ya. Mudah-mudahan ada kejutan bahagia, kejutan tentunya cedukan vitamin manja dari Lesti dan Rizky Bilar. Berikutnya juga persahabat ya kita lihat di sini ada kabar bahagia juga. Ini info penting untuk kita semua, jangan sampai lupa persahabat ya. Untuk acara Infotainment World 2021 akan dihadirkan hari Jum'at tanggal 24 September jam 9 malam live di SCTV. Tentu kita jangan sampai kendor, tetap kompak dan solid mudah-mudahan kakak bilar. Dan Dedek Elasti membawa penghargaan di acara tersebut. Bersahabat ya, tentu kita gaskan dukung terus penuh untuk Dedek Lesti dan Kakak Pilar. Selanjutnya kita lihat juga persahabat terdengar spesial banget ya yang mana ternyata Papa Daniel pun ada di lokasi syuting, masya Allah bersama Bang Aris Kai persahabat ya pakai blangkon yang sangat luar biasa kecap <guking> kepan dari Papa Daniel nih ya, membuat kita semakin bangga juga persahabat yang mudah-mudahan semuanya lancar dan semuanya diberikan kesehatan doakan yang terbaik persahabat ya dukung support terus untuk idola kita.